Hai mbak sis dan mas bro selamat datang di channelnya mbak Nga channel yang membahas segala sesuatu tentang Swedia dan yang berhubungan dengan Swedia. Hari ini kita mau membahas pemain sepak bola yang terkenal dan termahal, terhebat dan terterter -ter -ter yang ada atau yang berasal dari Swedia. Siapakah dia? Namanya Zlatan Ibrahimovic. Nah. Gimana ceritanya tentang dia dan bagaimana sih background dari si Zlatan ini? Check it out Bukan penggemar sepak bola ya Jadi aku kurang tahu pemain tim apalah-apalah gitu Jadi kurang ngerti Tapi waktu aku bilang misalnya sama keluarga Oh dia aslinya, eh dia dari Swedia misalnya gitu Oh Zlatan gitu Sopo kui Zlatan, aku gak tahu gitu Dan ternyata Zlatan Ibrahimovic ini adalah salah satu pemain Andalannya Swedia Pemain sepak bola andalan Swedia Yang saat ini Menjadi pemain yang Termahal dan Terbaik milik Swedia Sayangku Zlatan Ibrahimovic Mungkin kalian bertanya-tanya Kok orang Swedia namanya Ibrahim sih Ya bener Jadi orang tuanya ini berasal Dari Bosnia Dia lahir di Malmo Pada tanggal 3 Oktober 1981 Ya selisih 10 tahun lah ya sama aku Karena aku tahun 91 lahirnya <gifat> Ngarep Dia dibesarkan juga di uh, daerah Yang namanya Rosen Yaitu pinggiran Kota di Malmö Itu adalah salah satu kota besarnya Swedia e, Kalau dari sini itu berarti berapa, berapa jam, berapa puluh jam harus e, terbang kayaknya Aku belum pernah ke Malmö Jadi sejak awal tuh dia udah menunjukkan bakat luar biasanya di dalam sepak bola tapi uh, Zlatan ini dia itu berasal dari lingkungan yang memang kurang, uh, maksudnya kurang mampu gitu tadinya Tapi prestasinya di sepak bola karena dia fokus, karena dia benar-benar berlatih dengan uh, tertib-tertib Emangnya apa? Jadi dia berlatih dengan sangat giat untuk sepak bola ini selain dia berbakat juga Sampai akhirnya dia benar-benar meraih kesuksesan Dan sebenarnya perjalanan hidupnya itu juga panjang dan berliku ya. Dia adalah salah satu orang yang eh, mungkin tidak diakui gitu kayak mengalami mengalami struggle juga di karena lahir dan besar di Swedia karena dia bukan berasal dari oh, orang Swedia asli gitu loh. Dia merasa di eh, diskriminasi, dia justru malah tambah fight gitu buat eh, kehidupannya. Nah, sampai akhirnya dia benar-benar membuktikan bahwa dia berhasil menjadi pemain sepak bola yang terkemuka dan menjadi nomor satu di Swedia. Asal nama dari Zlatan ini adalah Zlato. Kalau Zlato itu adalah emas, jadi bisa dikatakan dia kaki emas gitu loh. Dan julukannya dia atau panggilannya dia adalah biasanya Ibra. Atau biasa ka kalau di sini tuh mereka nyebutnya tuh Ibra kada bra. Jadi bra itu bukan BH ya kalau di sini bra itu adalah bagus. Jadi kayak seolah-olah Ibra kada bra dia menyulap segala sesuatunya itu menjadi bagus gitu. Kayak permainannya jadi bagus gitu. Saat ini dia sudah terbukti menjadi perma pemain uh, Swedia termahal. Uh, ini aku harus baca ya, karena aku kurang paham gitu sama nama-nama tim gitu, gak ngerti Jadi dia dijual dari Malmo FF ke Ajak, Belanda seharga 82 juta uh, kroner Berarti berapa tuh? Kalian kaliin aja lah ya, 1500 aku uh, gak ada kalkulator, gak bisa, gak bisa mikir, otakku lambat Kemudian dari ajak dia pergi ke Juventus Nah kalian yang sepak bola tolong ya nanti komen di kolom komentar kalau misalnya ada yang salah Dan dia dijual dari ajak ke Juventus Italia Dia dijual seharga 148 juta kroner 148 juta kroner itu Berarti Ya berarti kurang lebih 220an miliar rupiah Nah kemudian Dan pada tahun 2009 Dia dijual lagi ke Barcelona Ih dia dijual terus ya Aku mau dong beli Nggak mampu Terus dia dijual ke Barcelona Dengan jumlah rekor tertinggi Lebih dari setengah miliar uh, Berarti dia Kurang lebih 700 Setengah miliar berarti kurang lebih satu triliun kali ya. Jadi dia dijual se sebesar 556 juta kroner pada saat itu. Nah, sejak itu dia bermain di beberapa klub berbeda. Dan di antaranya adalah Paris Saint German FC Club Yang paling lama ia tinggalin Yaitu 2012 sampai dengan 2018 Nah, kalau kalian penggemar sepak bola Dan ternyata salah Kalian salahin aja buku yang aku baca ya <laughs> Nah dari kesuksesannya, dia sebenarnya kita juga bisa sebagai imigran. Kalau dia sih lahir dan besar di sini ya, tapi orang tuanya yang imigran mungkin kita bisa mencontoh perjuangannya dia, walaupun dia terkesan arogan dan songong gitu. Tapi sebenarnya dia itu kayak fight gitu loh, uh, sama hidupnya. Terus ada suatu cerita setelah... Dia kan dulunya susah tuh Dan setelah dia mengalami kesuksesan dan dia punya uang banyak Dia mendatangi satu rumah di Malmo yang deket air gitu Rumahnya katanya warna pink Terus dia ketok rumah itu Dan dia langsung bilang sama pemiliknya waktu dibukain Dia bilang kamu tinggal di rumahku Maksudnya dia itu mau membeli rumah itu gitu loh jadi tapi ini uh, ceritanya agak uh, berbeda ya dari uh, yang lainnya karena itu cerita dari guru aku Tapi ternyata tapi suami aku waktu itu ceritanya uh, kalau si Zlatan ini ngetok pintu rumah itu terus bilang aku mau beli Rumahmu gitu, tapi yang mana nih yang benar? Kita tanya Zlatan kali ya. Kapan ya ketemu Mbak Zlatan? Eh, Mas Zlatan, nanti kalau mau aku wawancarai, tolong ya DM aku Ya Kayal Nah, kalau untuk memastikan... Kebenaran soal itu, kita berarti harus menyelesaikan buku ini, ya. Semoga aku bisa menyelesaikan buku ini dan menceritakan semuanya, karena bukunya berbahasa Swedia, ya, jadi mungkin agak tahun depan kali ya selesainya. Nah, itu dia Mazlatan ya, uh, yang mungkin digemarin sama uh, orang Indonesia karena... Konon dia itu Muslim dan segala macam, tapi dia sendiri ketika diwawancarai dia selalu menolak untuk menjawab gitu apa agamanya, karena menurut dia agamanya dia adalah sepak bola gitu. Nah, uh, ya udah mungkin itu dulu sekian uh, cerita tentang Zlatan. Kalau misalnya kalian suka sama sepak bola atau nggak suka, ya tetap uh, klik jempolnya atau kasih ke teman kalian yang mungkin tertarik atau suka sama Mas Zlatan ini, aduh Mas Zlatan, ini pokoknya ganteng banget dah, pokoknya tinggi besar gitu kan, ya uh, kalau misalnya ada yang suka sama orang-orang ganteng gitu juga boleh di share uh, video ini, oke? Okay? Sampai jumpa di video berikutnya dan tema-tema yang lain, jangan lupa subscribe, jangan lupa ditunjul-tunjul jempolnya, hey do,